Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membatasi film-film di Netflix ya. Jadi mungkin kalau kalian uh, punya anak yang usianya tujuh tahun atau mungkin 10 tahun, biar nggak nonton film yang 13 plus atau mungkin 16 plus gitu. Dan uh, menurut saya sih fitur ini penting juga sih dan ya salah satu upaya untuk uh, pengawasan anak-anak ya. Jadi biar kalian nggak nyalahin uh, filmnya atau mungkin nyalahin gamenya gitu, kalau mungkin ada kekerasan pada filmnya ada alkohol dan sebagainya dan caranya gampang banget tinggal kalian buka uh, browser dan tinggal kalian klik aja Netflix. Uh, saya saranin sih kalian uh, settingnya di PC atau laptop ya biar uh, nggak uh, ribet aja sih. Kalau menurut saya cuma kalau kalian mau setting di HP silahkan juga kayaknya sama aja sih. Dan sini kalian cukup tinggal klik uh, account dan di sini kalian cukup tinggal uh, cari aja yang namanya profile and parental controls. Uh, mungkin kalau orang tua yang Uh, apa ya bisa dibilang pintar mungkin ya Itu biasanya profilnya tuh dipisah gitu sama anaknya gitu Jadi kalau anak kalian nontonnya misalnya film anak-anak Untuk yang orang tuanya ya semua Uh, maturity itu apa uh, semua batasan usia lah gitu semua batasan usianya tuh dibuka gitu jadi misalnya untuk profile anak kalian misalnya yang ini tinggal kalian uh, cari aja ke dari yang tiga paling atas gitu ini 123 ini adalah viewing uh, restriction mungkin kalau kalian pakai bahasa Indonesia uh, bisa beda lagi dan ya tinggal kalian klik aja yang change ini atau mungkin kalian ganti gitu Nah di sini kalian cukup tinggal masukin password dari akun Netflix kalian dan uh, nanti di sini kalian cukup tinggal uh, masukin aja batasan usia mana yang mau kalian uh, batasin gitu. Misalnya di sini uh, anak kalian misalnya usianya tuh tujuh tahun gitu ya, 7 tahun atau mungkin 8 tahun lah gitu. Kalian cukup tinggal ganti aja ke 7 plus gitu. Ini nanti di sini akan ada tulisannya only show titles rated seven plus and below gitu. Jadi eh uh, yang judul-judul yang akan masuknya itu nanti yang uh, ratingnya itu untuk tujuh tahun dan ke bawah gitu. Jadi bukan 7 tujuh tahun plus itu kan 18 tahun pun ya tujuh tahun plus gitu. Tapi bukan itu maksudnya gitu. Jadi nanti yang bakal munculnya itu untuk yang 7 tujuh plus dan uh, ke bawahnya gitu. Misalnya atau lima tahun atau mungkin 4 tahun kayak gitu gitu. Nah untuk yang all ini bukan uh, semua batasan dibuka. Tapi maksudnya ini kalau kalian main game juga sih, itu ada ratingnya kalau MSRB ya, itu ratingnya tuh ada yang E atau mungkin yang I gitu ya, uh, E for everyone. Jadi uh, ini bisa ditonton un untuk semua umur ya gitu, misalnya... Film Homelon ya kayaknya, Homelon kayaknya bisa ditonton sama semua umur karena pas saya masih anak-anak pun sampai sekarang saya masih nonton aja gitu, film itu memang kocak banget gitu film itu. Dan kalian juga bisa coba untuk checklist untuk yang kids profile atau profil untuk anak-anak gitu, jadi apa di sini ada tulisannya display the Netflix kids experience with titles just for kids gitu. Jadi mungkin uh, untuk anak-anak kayak misalnya film-film di CN ya, kartu Network mungkin kayak Spongebob atau film sponsor the movie mungkin yang ada di Netflix, ya kalian bisa coba uh, checklist gitu. Ayah uh, di sini kita akan checklist aja lah ya sebagai contoh doang. Nah untuk yang ketiga di sini kalian bisa masukin judul film yang nggak mau uh, anak kalian tonton. Misalnya yang film yang kalian tahu ya, misalnya filmnya ini 50 Shades of Grey misalnya gitu. Itu kan bukan untuk anak-anak. Yang saya tahu ya itu bukan untuk anak-anak dan Ya, saya juga belum nonton sih sebenarnya gitu. Ya kan bisa masukin di sini untuk uh, show or movie name-nya, tinggal kalian masukin aja apa gitu ya misalnya uh, dan ya tinggal kalian cari aja misalnya uh, Misalnya 50, The Result of Gray, ya. Tinggal kalian uh, klik gitu kan. Uh, terus kalian masukin lagi misalnya Sadako mungkin biar anak kalian gak takut juga gitu ya. Contohnya kayak gitulah gitu. Nanti akan uh, muncul gitu untuk list-nya. Dan kalian juga bisa hapus juga sih, kalau mungkin uh, Kalian ada kesalahan input, ya kalian hapus Kayak gitu aja, dan nanti akan uh, Berada di sini, gitu, nah setelah itu Kalian cukup tinggal save aja, atau mungkin simpan Mungkin kalau uh, Profilnya kalian pakai yang uh, Bahasa Indonesia, gitu, untuk bahasanya Dan udah, nanti uh, kalian gak bisa uh, Nonton film yang Aneh-aneh, uh, gitu, misalnya 13+, plus, Gitu kan, nanti akan muncul, tapi kan Kalau kalian lihat, uh, itu film-filmnya tuh kan kayak film Korea, kayak film uh, Anim yang Uh, apa ya, bisa dibilang untuk 18 tahun plus gitu ya. Kayak misalkan berserk, berserk gitu. Kalau kalian tahu, itu animenya bagus juga sih. Saya suka juga. Dan uh, di sini nanti akan berganti ke film-film Barbie gitu kan. Ke film Little Pony gitu. Atau mungkin uh, film dari Studio Ghibli ya. Atau ini apa nih, Talking Tom, The Movie apalah. Kok tiba-tiba kayak gitu? Atau <laughs> tiba-tiba kayak gitu sih. Jadi ini adalah uh, Netflix Kids ya. Jadi kalian bisa uh, atur gitu ya dengan... eh uh, dengan selera kalian itu dengan usia anak kalian juga di pasin gitu. Dan uh, di sini ini cuma contoh doang sih. Jadi saya akan uh, balik lagi gitu. Balik lagi ke eh uh, Exit Kids. Coba di sini saya akan ganti ke 33 dulu gitu ya. Uh, di sini saya akan ganti ke accountnya. Mungkin karena tadi profilnya profil anak-anak ya. Jadi nggak bisa ngatur gitu. Jadi di sini kita akan ganti untuk yang viewing restrictionnya. Ini ganti jadi ke yang kedua gitu. Kita akan change dan kita akan masukin passwordnya lagi. Continue dan di sini kita akan ganti ke 18 plus. Karena memang saya memang udah 18 plus juga. Jadi nggak ada masalah untuk nonton film 18 plus. Jadi untuk semua restrictionnya saya hapus aja. Setelah itu saya akan save gitu. Jadi untuk uh, Netflix Kidsnya juga udah uh, kehapus. Dan untuk klik profilnya udah bisa. gitu. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya lebih banyak ngobrolnya dibanding tutorialnya, tapi untuk tutorialnya gampang banget dan memang dibuat lebih simpel Jadi untuk uh, orang tua yang bisa dibilang awam tentang teknologi minimal sih dengan pemahaman bahasa Indonesia atau pemahaman bahasa Inggris yang sangat minimal pun seharusnya sih bisa setting untuk parental controls dan mode kids lah ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye-bye.